Kabar duka kembali lagi guys ya di Malaysia seorang ulama yang pulang ke Rahmatullah Allahu Akbar Rasulullah Alaihi Wasallam mengingat mati dalam sehari itu 20 kali guys dan kita yang sangat-sangat lemah ini kadang tidak pernah ingat tentang hal kematian Sesungguhnya kematian itu adalah nyata dan banyak orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita kenal, sahabat, teman, kerabat itu sudah meninggalkan kita semua. Dan mereka berada di alam kubur di mana beda alam dengan kita. Mereka melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Allahu Akbar seorang wali ataupun layak wali ilal wali ya kan dan wali Allah biasa menunjukkan ya karamah-karamah menunjukkan kehebatan-kehebatan yang mana itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak istilahnya kita ketahui bahwa wali wali Allah itu adalah orang yang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ilmu hitam ya banyak sekarang di sosial media ini yang ya lucu aja, bekerja sama dengan jin, pakai ilmu-ilmu yang istilahnya ya ada kaitannya dengan jin, pertolongannya seperti itu, ada sangkut paut campur tangan dengan jin, maka di situ bukan wali ya. Nah, banyak sekali itu viral di Indonesia seperti itu, guys. Dan mari kita lihat, ini amanat terakhir Allahyarham, "Allahu Akbar." dan ini adalah lautan manusia iringi pemergian wali Allah Pak Sumit Kuala Nerang guys. Ini amanat terakhir beliau. Nah, sebelum menonton video ini lebih lanjut, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dengan hati yang ikhlas dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala dan ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala sebagai kasih Allah Subhanahu Wataala. Al-hadih niat, w/bikul ianiat yang salehah al-fatihah.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 Oke okay guys langsung saja kita tonton videonya dan ini daripada Nur Muhammad channel Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Jom kita tengok videonya Di Kedah semalam telah perginya seorang ulama dan orang yang luar biasa kesolehannya Masya. Yaitu Tuan Guru Haji Abdul Hamid Ismail atau lebih mesra dengan panggilan Pak Sumi Difahamkan beliau meninggal dunia di usia hampir 100 tahun Masya Allah, masya Allah. Allah hampir 100 tahun, banyak sekali bonusnya, dan sangat nikmat hidupnya apabila ya dalam kehidupannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita contoh, guys. Ya, bukan artis-artis yang macam sekarang tuh lah. Hmm. Nah, kita kena contoh ulama-ulama, ya kan, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, eh. Kealiman Allahyarham Pak Sumit diakui ramai ustaz dan ulama lain Beliau sentiasa dikunjungi mereka, orang Islam seluruh Malaysia dan juga anggota Masya masyarakat lain termasuklah ahli politik Antara pesanan terakhir Allahyarham adalah membacakan sebanyak tiga kali surah Al-Ikhlas Apabila mendengar berita pemergian beliau serta berpesan akan sentiasa mendampingi Al-Quran Semoga jadi pesannya beliau ketika pemergiannya beliau ini membaca surat Al-Ikhlas. Mari kita baca guys.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 banyak sekali yang kita dapatkan apabila kita membaca surat al-ikhlas tiga kali dengan hati yang ikhlas penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sama halnya pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran Allahu Akbar Jadi mungkin itu pesan beliau kepada kita semua Agar senantiasa dekat dengan Al-Quran Allah, Allahu Akbar Semoga Allah merahmati Ruh tuan Guru Pak Sumit amin, amin, Dan amin, mengizinkan amin. kita bertemu beliau Dan orang seperti beliau amin. Di sini dan lebih-lebih lagi Di sana nanti Amin. Ya Al-Fatihah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 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwaallahulahad. Allahulcamed. Lamiyaldwalamiyulad. Walamiyakullahuqufwanahad. Dan dimasukkan ke dalam surga maka dialah orang-orang yang benar-benar berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kehidupan dan segala kemewahan dunia Dan kesemuanya palsu dan hanya buat sementara waktu sahaja Daripada tanah kamu telah kami jadikan ke dalam tanah kamu kami kembalikan Daripada tanah pula kami akan, akan Keluarkan nanti untuk pada satu ketika Daripada tanah kamu telah kami jadikan Supaya kamu mencari pahala Dan supaya kamu melaksanakan segala tugas-tugas Yang dipikulkan ke atas kamu Selama kamu hidup di dalam dunia. Pesanan beliau amalan akhir zaman dari Al-Arif Billah Syekh Syed Abdul Hamid Rahimullah Atau Pak Sumit ya Terkenalnya beliau itu dengan julukan Pak Sumit Allahu Akbar padahal Allahu Akbar Macam biasa panggilannya Seeloknya makan hanya nasi, telur, dan sayur sahaja Allahu Akbar ini pesanan beliau, ya Allah, tidak makan di luar, tidak makanan-makanan proses seperti bihun, kwetiau, dan mie berpuasa setiap hari, Senin dan Kamis. Sholat tidak boleh tertinggal satu waktu pun maknanya tiada istilah kodok betul. akbar. Kurangkan pergaulan dengan masyarakat sekeliling. Senantiasa dalam berwuduk selepas batal ambil semula dan sholat dua rokaat. Oke okay. sholat sunah wuduk dua rokaat ya. Lazimkan membaca Al-Quran setiap hari Jangan keluar rumah sebelum menatap wajah Dan membaca Al-Quran terlebih dahulu Allahu Akbar Ini mungkin kadang kita sangat-sangat berat sekali ya Untuk menjalankan apa yang, yang sebenarnya baik untuk kita Jadi waktu saya mengaji dulu Guru saya juga mengatakan Ketika bangun tidur Jangan melakukan apapun ya Maksudnya ketika selesai tidur itu bangun daripada tidur langsung ke kamar mandi ambil wudhu lepas itu sholat setelah pas sholat langsung membaca Al-Qur'an. Dan ini pesan guru saya yang mana hampir sama eh? tapi di sini jangan keluar rumah sebelum membaca Al-Qur'an. Maknanya adalah kita kena ya mengutamakan Al-Qur'an daripada yang lain. Macam itu guys. Senantiasa bersolawat Betul Allahu Akbar Allah Masya Allah telah berpindah ke alam baka Betul-betul Mohon betul. hadiahkan alikhlas tiga kali Al-Fatihah buat al-arifillah Berarti beliau ini masya Allah ya. Banyak sheikh Banyak sheikh Sheikh yang datang kepada beliau Masa itu ya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 firatul ladinah amt alaihim banyak sekali ya pesan-pesannya di sini guys kalau kita lihat tadi ya pesan-pesan di facebooknya beliau ya Nasihat Pak Sumit untuk uh, semua. Wa makaru wa Kita merancang, Allah merancang dan ketahuilah Allah sebaik-baiknya perancang macam tuh. Pertolongan manusia berhad ya kan atau terhad ya. Pertolongan Allah tiada had betul. Sebelum tidur jangan lupa usai baca Al-Qur'an peluk dan cium Quran tanda sayang padanya. Allahu akbar lailaha illallah Allahu akbar. Dan saya sendiri guys, saya sendiri bukan kepada teman-teman sekalian ya Saya sendiri aja itu kadang masih lupa untuk membaca Al-Quran Ya biasa menyempatkan diri membaca Al-Quran itu selepas sholat saja Allah akbar Dan sebelum tidur itu terkadang kita terlena ya kan Terlena menonton TV ya kan Menonton istilahnya video Youtube Nah Selepas itu kita tertidur Allahu Akbar Betapa meruginya kita Betapa meruginya Allahu Akbar Kalau kita tidak diingatkan ya. Semoga dengan video ini Saya bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh Pak Sumit ini Yaitu sebelum tidur Jangan lupa membaca Al-Quran Ketika membaca Al-Quran Ya kan Memang selepas itu kita cium Kita taruh di dada kita Seperti itu Tapi Sebelum tidur ini jarang sekali saya lakukan ya, jarang sekali, jarang sekali saya lakukan dan setelah ini semoga ya saya bisa melakukan dan istiqomah dan juga termasuk teman-teman sekalian ayo kita lakukan apa yang dinasihatkan oleh Pak Sumit ini kepada kita yaitu sebelum tidur jangan lupa usai baca Al-Quran peluk dan cium. Allah Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita kelak nanti guys Nah selanjutnya jangan tinggal Al-Quran Itu pesanan yang Pak sumi ulang Betul Al-Quran, Al-Quran dan juga Al-Quran Ya tetap Sebagaimana pesan guru saya juga Bahwasannya jangan pernah tinggalkan Al-Quran Meskipun dalam sehari kita Membaca satu ayat tidak apa-apa Ya Satu surat lebih baik Satu juz lebih baik Seperti itu Allahu Akbar dan di sini juga enam penyebab kerusakan hati. Imam Hasan al Basri rahimahullah berkata, kerusakan hati manusia itu disebabkan oleh enam faktor. Yang pertama sengaja berbuat dosa dengan harapan dosanya nanti diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Dan yang kedua memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga apabila beramal tidak ikhlas. Yang keempat memakan rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin nomor empat ini banyak yang dialami ya. Allahu akbar, memakan rezeki Allah tetapi tidak pernah bersyukur. Tidak ridha dengan pemberian Allah. Dan yang keenam, sering mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Allahu akbar. Nasihul ibad ya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Allahu akbar. Ya Allah guys. Jadi kalau kita melihat daripada proses video tadi ya kan dakwahnya beliau juga banyak syekh-syekh yang datang kepada beliau yang sowan kepada beliau itu tanda bahwasannya beliau adalah orang yang berilmu, orang yang istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu beda halnya dengan kita. Yang saya ingin tekankan di sini apakah nanti ketika kita meninggal dunia akan seperti itu? Atau bahkan tidak ada orang yang menjenguk kita. Atau bahkan tidak ada orang yang mengangkat katil kita. Kat, kat, kalau, kalau bahasa ini sih keranda ya guys ya. Kalau di kampung saya katel seperti itu. Dan kalau di sana apa saya kurang tahu namanya. ya Mungkin tidak ada orang yang memikul keranda kita. Atau bahkan tidak ada orang yang mau menemui kita. Di dalam sebuah kitab pernah saya ingat bahwasannya disebutkan di situ apabila ya kita lahir maka orang gembira tapi jangan sampai ketika kita meninggal orang pun gembira akan nah, tapi kita meninggal setidaknya orang-orang di sekitar kita menangis orang-orang sahabat kita, tetangga kita menangis karena kepergian kita bukan karena apa? karena mereka ya sayang kepada kita dan Menganggap bahwasannya kita itu adalah orang yang baik, jangan sampai istilahnya orang ketika kita meninggal dunia malah tertawa. Banyak orang yang tertawa, mungkin ketika sampai di tempatnya itu kayak sedih ya kan? Tapi setelah itu, alhamdulillah dia udah mati, berarti udah gak ada lagi nih ya kan? Pencuri ataupun apa seperti itu. Ingat bahwasannya kematian itu masih ada tahapnya lagi kita masih dipilihkan nanti siksa kubur ber. ya amalkan guys banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita ya guru-guru kita ini termasuk daripada Pak Sumit ini ya salah satunya adalah ketika kita suka membaca surat al-mulk maka Insya Allah dijauhkan daripada siksa kubur ya setidaknya sebelum tidur kita membaca surat al-mulk Allahu Akbar. Mungkin itu saja video kali ini, Guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dan ingat kata Pak Sumi tadi kita ya, mengantar orang ke kuburan, menjenguk orang mati tapi kita tidak pernah melihat, tidak pernah istilahnya menjadikan kematian itu adalah sebuah pengajaran bagi kita. Sadar dan sadar. Saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman sekalian, Bahwasannya sebentar lagi kita pasti akan mati. Allahu akbar. Terima kasih sudah nonton video ini, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Nur Muhammad channelnya dan juga Cak Mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.